halo teman-teman apa kabar ketemu lagi dengan saya di adibu channel uh, seperti teman-teman ketahui jawa dan bali masih melaksanakan yang namanya PPKM jadi untuk video jalan-jalannya kita skip dulu sebentar kita hari ini akan berbicara tentang ini DJI Osmo Action kamera. Uh, seperti yang teman-teman ketahui saya sudah uh, membuat video unboxing dan video reviewnya bagi kalian yang belum tahu atau belum nonton bisa cek link di atas atau nanti di akhir acara akan saya sertakan videonya oke okay guys jadi di sini saya akan membahas tentang tentang uh, Kekurangan dan kelebihan dari kamera ini, seperti kalian ketahui, uh, kamera ini adalah kamera action yang tentunya punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Oke, tanpa berbahasa basi, lebih lama lagi kita langsung masuk ke pokok yang pertama. Saya akan mulai dulu dari kekurangannya. Saya sudah mencatat di sini ada beberapa poin kekurangan yang saya alami saat menggunakan action cam ini jadi kita mulai oke kekurangan yang pertama yang saya alami di lapangan itu adalah uh, waktu saya pertama kali menggunakan ini saat pertama kali merekam terjadinya lag atau delay pada layar saat merekam uh, tapi teman-teman jangan khawatir saya sudah uh, berhasil menemukan caranya yaitu dengan cara mengupdate firmwarenya ya walaupun tidak terasa begitu banyak perubahan tapi better than before lah untuk kekurangan nomor 2 itu ada di microphone ekstern uh, sorry mikrofon internalnya jadi saya rasa di sini mikrofon internalnya itu kurang bagus karena suara yang dihasilkan juga kurang mantap jadi saat teman-teman membeli kamera ini saya sarankan untuk uh, sekalian membeli mikrofon uh, internalnya uh, sorry, eksternalnya poin yang ketiga itu adalah kamera ini tidak memiliki kaki atau dudukan seperti gopro yang sudah ada pada body jadi otomatis teman-teman membutuhkan yang namanya ini mounting frame seperti ini mounting frame itu kan ada dudukannya di sini. Ini kan tidak mempunyai dudukan. Tapi jangan khawatir uh, di link pembelian beberapa toko sudah menyertakan dengan mounting frame. Mungkin ada teman-teman yang membeli kamera ini tapi tidak mendapat mounting frame. Bisa komentar di kolom komentar yang berikut adalah fitur perekaman jadi fitur perekaman yang ditawarkan oleh kamera ini hanya ada satu yaitu Wide Dynamic Range uh, itu bisa diatur menjadi model fisheye atau wide dengan cara mengaktifkan fitur di pada Osmo Action itu sendiri sementara kita ketahui uh, di gopro itu sudah memiliki empat mode perekaman yaitu super view, wide linear, dan narrow kita masuk ke kekurangan nomor 5 itu yang saya rasakan adalah di baterai jadi baterai yang ditanamkan pada action cam ini kapasitasnya itu 1300 mAh dengan daya perekaman yang bisa mencapai 88 menit begitu klaim dari DJI tapi pada praktiknya yang saya alami di lapangan itu ya cuma berlangsung sekitar 45 menit untuk perekaman 4K dan 65 menit untuk perekaman full HD 60 fps oke seperti itu teman-teman oke jadi cukup sampai di situ kekurangannya sekarang kita masuk ke kelebihannya jadi mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman karena ada beberapa kelebihan yang menutupi kekurangan dari action cam ini kelebihan yang pertama itu yang saya rasakan yang saya sangat-sangat suka adalah layarnya jadi layarnya ini sangat-sangat responsif dan juga kamera ini sudah memiliki layar selfie 1,4 inch yang bisa digunakan untuk selfie atau sebagai kontrol saat merekam video dengan layar depan jadi seperti yang kita ketahui di GoPro 8 itu belum memiliki ini dan baru uh, diterapkan pada GoPro 9. Jadi kalau teman-teman membeli kamera ini sangatlah bagus karena sudah ada layar depan. Jadi saat kalian merekam itu gini uh, udah tahu posisi kalian seperti apa. Sementara kalau di GoPro hanya GoPro 8 ya, hanya tertera uh, waktu perekaman, resolusi perekaman yang kita ambil. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, okay, poin keunggulan nomor 2 atau kelebihan nomor 2 adalah sensor dari kamera ini. DJI Osmo ini sudah menggunakan sensor CMOS 12MP f2.8. Uh, yang mana sangat-sangat bagus. Menurut uh, saya ya, mungkin dari teman-teman yang uh, menurut teman-teman kurang bagus, bisa berkomentar di kolom komentar uh, dan satu keunggulannya lagi masih mengenai lensa yaitu lensa depannya yang bisa dilepas yang mana sangat berguna bila terjadi lecet pada lensa jadi teman-teman tidak perlu membeli kamera baru tapi cukup mengganti lensanya saja atau ini sangat berguna bagi teman-teman yang ingin memasang ND filter yang mana ND filter itu berguna untuk perekaman di bawah terik matahari untuk mengurangi uh, cahaya yang masuk pada kamera seperti itu teman-teman oke kita masuk ke kelebihan nomor 3 kelebihan nomor 3 adalah resolusi rekaman pada osmo action itu dimulai dari 720 pixel 240 fps 1080 240fps dan 4K 60fps yang mana fitur ini sangat e, berguna bila teman-teman ingin membuat video slow motion jadi sangatlah bagus Menurut saya e, dalam praktik di lapangan selama ini yang saya alami e, resolusi terbaik pada kamera ini adalah pada resolusi 1080 60fps 2,7K 30fps dan tentunya 4K 30fps kenapa saya menyerankan 4K 30fps karena 4K 40fps bagi saya tidaklah terlalu bagus untuk kamera ini seperti itu teman-teman oke poin nomor 4 itu adalah di kamera ini sudah mendukung fitur HDR atau High Dynamic Range yang mana Osmo Action ini mampu merekam video HDR hingga 4K 30 FPS. Tapi perlu teman-teman catat ya, dalam video HDR ini tidak mendukung adanya electronic image stabilization atau rock steady-nya tidak berfungsi di sini. Jadi sangat bagus kalau teman-teman mempunyai gimbal dan dipasangkan pada gimbal. Uh, itu gambarnya sangat keren saudara-saudara. Oke, kita masuk ke kelebihan nomor 5 di kelebihan nomor 5 ini yang paling saya suka juga dari Osmo Action ini sendiri adalah fitur voice commentnya jadi di sini ada sekitar 1, 2, 3 ada 4, 5 voice comment yang bisa kita pakai di Osmo Action ini sendiri dimulai dari start recording stop recording take photo, switch screen yang mana berfungsi mengganti mode perkaman dari layar belakang ke layar depan dan juga sebaliknya dan yang terakhir itu adalah shutdown jadi sangat uh, berguna ya teman-teman saat kalian di lapangan jadi kalian tidak perlu uh, untuk memegang kamera seperti ini dan tekan shutter buttonnya seperti ini seperti itu teman-teman oke kita masuk ke poin berikutnya itu adalah ketahanan di bawah air jadi DJI sendiri ini mengklaim kalau kamera ini bisa bertahan di bawah air itu pada kedalaman 11 meter tanpa menggunakan housing tahan air uh, dan bisa mencapai lebih dari 30 meter kalau menggunakan housing tahan air tapi pada praktiknya sendiri saya belum pernah mencoba sampai kedalaman seperti itu untuk tahan airnya saya sudah pernah coba sampai kedalaman sekitarnya 3 meteran 2 sampai 3 meter dan itu pun di air tawar dan juga saya sudah mencobanya di air laut sendiri dan itu saya tidak mengalami masalah dengan kamera saya oke kita masuk ke poin nomor 7 itu ada di charging portnya saya ingin memberikan informasi kepada teman teman kalau charging port di kamera ini sudah menggunakan USB c Port. Jadi tentunya sangatlah kekinian ya uh, dan memudahkan anda bila bepergian kemana-mana cukup membawa satu charger sudah bisa charge untuk HP dan untuk Osmo Action. Oke okay, dan uh, poinnya satu lagi Osmo Action ini sendiri bisa di charge sambil merekam atau merekam sambil di charge. Jadi kalian bisa bawa power bank uh, merekam sambil charge kalau baterainya low seperti itu teman-teman tapi saya sarankan sebaiknya teman-teman uh, itu uh, memiliki dua baterai ya kalau me, kalau kalian membuat kamera ini menjadi uh, main kamera kalian jadi uh, kalau saya sendiri kan saya memakai kamera ini sebagai second option jadi saya punya kamera yang satu yang sekarang saya pakai rekam ini yaitu Lumix dan saya memakai kamera ini hanyalah sebagai second option seperti itu teman-teman jadi saya tidak memerlukan banyak baterai cukup satu baterai dan satu uh, powerbank saja sudah cukup oke kita ke poin yang nomor 8 nomor 8 itu poin yang sangat bagus yaitu fitur transfer data di fitur ini DJI sudah membekalinya dengan wifi dan bluetooth yang mana sangatlah mudah dan cepat saat teman-teman ingin melakukan transfer data atau mengambil footage yang sudah direkam ke handphone dengan menggunakan DJI MIMO. Jadi teman-teman uh, yang perlu teman-teman lakukan di sini saat uh, merekam atau setelah selesai merekam ingin mentransfer data ke HP itu tinggal kalian download DJI MIMO. Dari situ kalian tinggal pairing HP kalian dengan action cam ini melalui wifi dan langsung transfer data dan tidak mengurangi resolusi sama sekali oke poin yang nomor 8 itu harganya jadi di sini kita bicara mengenai harga ya saya perbandingannya dengan gopro karena kita tahu gopro itu uh, salah satu action cam yang bagus uh, dan juga harganya ya lumayan mahal uh, harganya di sini sendiri itu tidak terlalu mahal maksudnya perbedaan dengan gopro itu sekitar 800 atau 1 jutaan range nya jadi uh, untuk teman-teman terserah teman-teman mau membeli ini atau membeli gopro tergantung dari uh, kondisi teman-teman sendiri maksudnya tergantung dari budgetnya teman-teman sendiri tapi menurut saya fitur ini uh, sorry uh, kamera ini tidak uh, kalah menarik dengan apa yang ditawarkan GoPro. Dia juga memiliki footage- footage yang bagus, memiliki perekaman yang sangat bagus, warnanya juga bagus. Kalau kalian tidak mau ribet di post production saat mengambil uh, saat uh, produksi, misalnya kalian ngambil gambar langsung di upload ke YouTube atau Instagram atau apa bisa seperti itu. Oke, okay, uh, okay, dan uh, pengambilan gambarnya sendiri pun dia ada cine like di cine like jadi bagi kalian yang ingin mengambil gambar secara raw nanti kalian ribet ribet di post production dengan color grading segala macam sesuai selera kalian sangat bisa karena kamera ini sudah mendukung uh, fitur gambar D cine like seperti itu teman teman Oke, okay, kita balik ke kesimpulannya, sampai juga ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini, kalau kalian bertanya uh, kamera ini cocok untuk siapa ya? Jawaban saya itu sangatlah simpel. Kamera ini sangatlah worth it untuk uh, kita uh, para pemula seperti saya atau teman-teman. Di samping harganya yang tidak terlalu mahal, fitur yang ditawarkan juga sangat bagus. Uh, dan kita juga sudah bisa menggunakan action cam yang sangat pro dengan harga segini ya walaupun ada beberapa action cam yang harganya lebih dibawa dari ini tapi kalau menurut saya teman-teman uh, harus membeli kamera ini karena kamera ini sangat bagus kalau budgetnya tidak sampai kepada gopro begitu Oke, okay, uh, jadi bagaimana menurut teman-teman dari kesimpulan saya, ini mungkin masih ada yang kurang. Kalian bisa berkomentar di bawah sini. Oke, okay, teman-teman, sampai di sini dulu video ini. Thanks for watching, and see you in the next video. Bye bye.